kamu Di antara Bayang-bayangmu Terucap Kata cinta Yang dulu Tersimpan Dan tak mau Pergi Sekejap cinta tercanggih Dari sebuah Cerita yang tak mungkin tahu. gua punya nyanyi ya dari gue sakit aku milikmu nyanyi julingan cinta sungguh suci keparut terik era jangan terpisah Terima kasih udara masih mencari tak ada Satu aku mencintaimu, ku berharap engkau mengerti di hati. And you